Halo guys, Amel dia Amel, Amel, fenomena. Aku kangen gara Amel. Dia <laughs> lagi. Selamat malam teman-teman. Kita sekarang lagi di pagi hari. Kita lagi diisi acara dipegal kafe. Harapannya supaya kita makin solid. Terus pegal kafe juga makin banyak pengunjungnya, makin ramai, makin banyak yang bisa jemput. Selamat malam Masri Duen uh, Bucya minta tolong gak ambil gitu. mataku yang asli <laughs> Saya gak kelihatan saat ini gelap sekali, sumpah ini. Selamat malam semuanya, selamat datang di Bengkel Cafe Jumpa lagi dengan kita, Vandrasi Itu aja ke kamer buat ah? my iya, <laughs> apapun sih buat Tuhan buat my my hari my honey hari sweet day ya, yeah. kan gitu ya yang jauh-jauh dari ngajuk sampai ke diri jauh-jauh malam-malam dari sore tadi dari sore ya? aduh gimana? terharu haro <laughs> Ya, habis ini apa? cari tahu, habis ini cari. Habis <laughs> ini. <laughs> <laughs> Wah, hati-hati Mas kameramen. <laughs> habis ini cari tahu. Oke, kak Ajeng mungkin mau menyanyikan lagu spesial untuk terkasih hati dan orang-orang yang di sini yang ikut merayakan ulang tahunnya Kak Ajeng mungkin. Lagu apa gitu biar kita yang mikirin. Ya, sih aku banget kayak apa? kita. kayak masih. lu guys, ini lagi repair foto buat foto profil dari awal sampai sekarang belum dapat foto profil makanya kita apa ya pakan apa cepat masih lekpek kanu soalnya mau mulai banyak banyak job masih kameranya oke okay. ini lokalis guys kalau sih sok ganteng guys name visited love and Peace, love, and oh we got it hey what's your name? ini atur ini cuma tim kamera Simpono. Ya, Oke. Okay. Nah, kamu miring. Oh, oh, yang ya, ya, ya, ya, miring? dagingnya kan udah pada kaget toh, kapan pun nggak pernah, terus dok tendensi uji pun aku mau aku mau nyasar, amel di kamu bicara bahasa kami reme ngamen yes. CE Bengkel Cafe Sama -sama. Bersama siapa? Bersama Siap Amel ya? Amel nih <laughs> <tuk> Oke teman-teman terima kasih semuanya yang udah support kita Van Rastik dan Projekan Family untuk ngisi akustik di Bengkel Cafe Terima kasih Bengkel Cafe juga Semoga Bengkel Cafe tambah rame pengunjungnya Tambah solid timnya dan semoga untuk kedepannya Bengkel Cafe sering ngadain event-event untuk uh, generasi muda, kecil ataupun tua semuanya masuk di Bengkel Cafe Sukses terus buat Bengkel Cafe, terima kasih Bengkel Cafe udah bersedia untuk mengizinkan kami untuk live akustik Terima kasih pokoknya, kami ucapkan dan apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami segenap kru proyekan family dan Fantastik meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa lagi penyutari, jangan pernah kau untuk kami. Sukses, terima kasih, sampai jumpa lagi di event-event selanjutnya. sing Mas jengke, warapnya. Nah, halo teman-teman, ini kita udah selesai ngamen di Penggal Tapi. Sekarang kita waktunya makan. Ini udah habis. Karena waktunya minum. Ini teman-teman lagi makan. Terima kasih Penggal Tapi, saya sangat mengapresiasi sekali untuk bengkel kafe karena kita di sini sudah diberikan kesempatan untuk main si akustik, live akustik bengkel cafe. dan semoga bengkel kafe semakin banyak pengunjungnya, semakin amin. solid amin. timnya dan bisa mengadakan banyak-banyak event yang event-event uh, anak muda yang antusias anak mudanya itu lebih besar lagi amin amin siap, ya. maju terus bengkel kafe